Wah, poros lah Dua dua lah sih, tak nah, keren juga lah Ini tuh lah, wah, keren juga lah, naik uh, Tunggu dulu lah, nggak keren juga berarti, Oh lo Ini tuh dia ini ada buah, layak tadi ngolak Keren juga ya lah Wah, so dunian, keren cu-keren cu-keren cu tong ya yang bantu, buat ada buah, keren cu oh Gue mah laik asal sama adiwain Panaga habi digarejon na yang matang, lebih itu Buniba, samae kok. Si Pas interview memang, memang sih penampilan muka yang mendukung leh, leh yang berusaha itu, kurang menarik dong. Pelangi memang online no, cukup, beda kita e, ada ba, kan Alana, muka uh, ma no, kan, kan? <tuh> ya. nilai non, muka-muka kasihan, di memang Manager mah dia memang ini kan, indukan kan. Wih, menarik. Berarti guru semuanya udah mulai nulisin lagi, Bukan orang kasih, gak Makumapa nah, yang kurang lain dari beda asyura hancur mana dia ini mah, siapa lain? Itu semua karena ini masalahnya sendiri alih lain yang kering juga. Punas onilah, orang lain tunggu siap terima juga lah ini, orang Lainnya bisa dulu.